Hello, selamat datang di Taman Curhat. Kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. It's hard to keep going when no one is supporting you. When no one is clapping for you. And that is exactly why you have to become your own biggest fan. You really do have to believe in yourself when no one else does. If you don't, I'm sorry, but you won't achieve anything. video ini gila sih di your own biggest fan sumpah gue pengen repeat lagi videonya sambil kita bahas ya oke okay. yuk yuk kita kita tonton lagi sambil kita bahas karena menurut gua nih ini ini powerful banget sih It's hard to keep going It's hard to keep going when no one is supporting you Setuju Karena susah banget rasanya maju Jangankan maju buat bertahan aja ketika gak ada orang yang support Gak ada orang yang tepuk tangan ketika kamu berhasil Iya, yeah, agree banget for you? And that is a... Dan itulah Exactly why you have to become Kenapa kamu harus jadi biggest fan of yourself? Your own biggest fan. You really do have... Kamu harus percaya, or kamu perlu berusaha keras untuk percaya sama diri kamu sendiri. To believe in yourself when no one else does. Ketika nggak ada orang lain yang percaya. Us. If you don't. Karena kalau enggak, I'm sorry, sorry. but you won't achieve anything enggak ada yang bisa kamu capai sih, bayang sih, karena pada dasarnya, Aruf ini ini realita yang menyebalkan di Indonesia ya, e, ketika gagal, ini dihujat, ketika berhasil, ini Kayak hmm, apa ya, bisa bilang ya, be aja gitu. Ini, ini budaya Indonesia banget nih. Aduh, sumpah kayak kita pada akhirnya cuman bakal ngerasa gagal doang. Karena pas berhasil, ya, it's like, oh, dia ranking 1 ya. Oh ya udah emang terbiasa kok dari dulunya juga ranking 1. Udah diulang gitu kan, sampai beberapa semester. Sampai lulus bahkan, dia sampai ranking satu sampai juara kelas. Wah, hebat ya dia ranking satu deadset set Tapi ketika gagal, anjing. Oh, dia tuh yang sempet nggak naik kelas ya, di kelas 3, itu Sampai lulus keinget anjing Gimana ya di Indonesia ini Ya gue gak bisa menyalahkan budaya sih Karena memang itu sudah terbentuk seperti itu Tapi yang bisa gue highlight di sini adalah Kalau gak ada orang lain Yang bangga sama diri lu. Bangga sama keberadaan diri lu. Ya. Please. Lu. Yang jadi. Orang pertama yang bangga sama keberadaan diri lu sendiri, karena nggak akan ada orang-orang di luaran sana yang beneran ngerti apa yang udah lu alami, rasa sakit yang udah lu lalui. Perjuangan berat, latihan keras, belajar tiap malam. Kerja sampai jam 2 pagi. <coughs> Sorry. Atau misalnya... Ngerjain hal yang memang semua orang pada nggak ngerti. Cuman lu doang yang tahu. Ya, pada akhirnya memang nggak akan ada orang yang apresiasi. Tapi... Disinilah momennya, ketika lu berhasil. Lu yang pertama buat apresiasi diri lu sendiri. Oke, okay. oke, okay. janji ya. Oke, okay. kurangin hujatan. Banyakin pujian Oke okay. Dari lu Buat lu Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya